Assalamualaikum Sob, ketemu lagi dengan channel Golo Variasi Kali ini kita akan membuat konten atau mereview sebuah sasis replika helikopter ya Dan ini sebuah sasisnya ya Sasis helikopter ya ini pembuatan udah 2 bulan dan ini kita daripada mengerjakan lebih banyak memikirkan gimana caranya supaya bisa terbang ya dan kali aja ada yang tahu untuk mesinnya supaya bisa terbang silahkan ditinggalkan komentar ya di kolom komentar Dan ini sebuah mesin penggerak menggunakan bekas atau bukan bekas ya ini tapi baru tapi ini copotan dari motor Minerva yang tiga roda ya. Ini di sini posisi rencana posisi dudukan sebuah mesin ya. sekali aja ada yang pernah bikin tolong tinggalkan komentar untuk sebuah masukan kita harus menggunakan mesin motor apa ya karena rencana ini menggunakan sebuah mesin motor kalau mesin mobil-mobilnya karena enggak ada ya karena ada mesin bekas nih Supaya terbang tolong kasih tahu atau berikan saran ya harus menggunakan mesin apa Supaya kita sebagai anak bangsa ini bisa berkreasi dalam membuat penerbangan lagi ya Meneruskan generasi Papa Haji Habibie ya Ini kita rencana menggunakan mesin dua tak ya, bekas Suzuki Satria. Dan sedikit iklan, ini bagi yang mau membuat motor cross bisa kontek kami ya. sedikit dulu review tentang pembuatan helikopternya ya ini baru sebuah rangkanya nantikan video selanjutnya gimana bisa terbang atau tidaknya ini mohon berikan masukannya tinggalkan di kolom komentar biar kapal ini bisa terbang dan juga jangan cuma terbang doang supaya bisa jalan dan jangan lupa di rem ada remnya ya Ya untuk saran-sarannya silahkan tinggalkan di kolom komentar Gimana caranya supaya bisa terbang, bisa maju Bisa direm juga, biar bisa turun lagi Karena mungkin kalau nggak ada rem, cuma bisa terbang terus maju Gimana mau berhentinya ya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh